serta klik tombol notifikasinya bersama tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesla tentunya. Baiklah persahabat Lesla, dimana kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini, Bang akan memberikan informasi terbaru hingga tentunya kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Kekabar pertama persahabat ada spesial Persahabat ya, ini vitamin bahagia yang kita dapatkan di malam hari ini Baru saja di update channel YouTube nya Kakak Bilar Video terbaru Leslar persahabat ya, kolaborasi bersama pasangan AHA atau Halilintar dan Aurel Hermansyah Ini luar biasa persahabat ya, vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung di channel Youtubenya Kakak Bilar dengan judul konten ini penuh emosi Rumah tangga kita bisa ribut Setuju nggak tuh persahabat ya ini, ini seru banget persahabat ya Doakan saja mudah-mudahan selalu banyak mendukung Idola kesayangan kita Dan selalu banyak doa-doa baik Yang selalu diberikan dari orang-orang yang tulus Mencintai Idola kesayangan kita Info ini juga kita dapatkan Dari akun Instagram HP kita kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan juga Di postingan tersebut Vlog baru, yuk, gas semangat, katanya persahabatnya gas ke semangat terus, kompak terus, solid terus untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan kakak Rizky Pilar. Dan ke kabar selanjutnya juga, persahabat yang perhatikan, di sini ada sebuah postingan luar biasa, nih kacem banget persahabat ya. Dari tentu Mas Yudewi persahabat ya, masya Allah, Ayu Dewi ini mengunggah sebuah postingan. Foto bersama Dede Alessi Tijora dan Bunda Ashanti di momen acara Ultahnya atau Halilintar sahabat ya Kita salvo sama kalimah yang dituliskan oleh Ayu Dewi Kece-kece yang gemes-gemes Masya Allah bangga sahabat ya Memang luar biasa Apalagi penampilan idola kita semalam Ini mampu membuat fans sejati selalu bangga dan selalu bahagia Postingan tersebut juga kembali Atau di kembali oleh akun Leslar underscore Ada kalimat kesan juga yang dituliskan Masya Allah Dan memberikan log hitam Bersahabat ya Bumilku makin berkelas katanya Yunia underscore SSI luar biasa bang bersahabat ya Tidaklah sih sekarang Bersanding dengan orang-orang hebat Luar biasa Mudah-mudahan selalu banyak support dukungan dari orang-orang hebat untuk Dede Ngasti Kecil maupun Keka Risky Dan selanjutnya juga, para perhatikan, ini ada sebuah unggang dari virus Leslar, masabab yang mengunggah sebuah postingan percakapan pesan dengan Bang Bensi Kumbang. Sebelumnya ada yang bertanya, Bang Ben kronologi hilangnya HP abang gimana? Tuh ada yang bertanya langsung ke Bang Bensi Kumbang. Soal HP kakak Rizky Bilar yang hilang di acara ulang tahun Atta Halilintar Dan tentu ada jawaban dari Bang Betsy Kumbang Dengarkan persahabat ya, ini jawaban langsung dari Bang Betsy Kumbang Soal hilangnya HP kakak Rizky Bilar Intinya itu pas lagi acara yang itu Ulang tahun usia Atta lagi oh. pernah cari titik ordinannya masih di ini masih di hotel itulah tentunya persahabat ya pernyataan penyampaian dari Besi kumbang soal hilangnya hp akarizki pilar tentu kita mendapatkan info bahwa HP itu masih ada di hotel persahabat yang mudah-mudahan saja bisa secepatnya ketemu persahabat yang penting itu data-data dari HP kakak itu sangat penting banget dan di sini sebuah jawaban pesan juga persahabatnya alhamdulillah kalau masih di hotel Bismillah bisa ketemu ya Allah moga aja data-datanya masih aman semua amin kita lihat juga persahabat tidak kalimat khasnya yang dituliskan oleh bu fear Masya Allah, Bismillah, moga bisa ketemu HP-nya dan semua data-data dan -data privasi di dalam HP itu masih aman Bismillah, yuk Les Lovers, perbanyak doa lagi Jangan doa sahabat ya, doakan mudah-mudahan semua data-datanya aman Yang terpenting tentu data-data dari HP-nya Kakak Rizky Bilar Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan dari para sahabat Leslar Ria ini dari akun Instagram Rani Fitri yang 42 mengatakan ya Allah semoga cepat ketemu dan masih utuh sama tertanya. amin ya allah ya alamin. Berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Lina Aisyah Marani.l2g mengatakan ya Allah mudah-mudahan yang menemukan HP Abang diberi kesadaran untuk mengembalikan HP-nya Abang. Persahabatnya mudah-mudahan saja tentu semuanya bisa ketemudian aman data-datanya kakak Rizky Bilar dan selanjutnya juga persahabat yang kita lihat ada sebuah unggahan yang mana tentunya unggahan spesial juga untuk kita semua persahabat dari apa Halilintar diakoni setagai pribadi milik yang mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamaan dengan kawan-kawan akrabnya ya salah satunya ada adalah kesayangan kita kakak Rizky Bilar dan ada kalimat keren juga yang tuliskan dalam postingan tersebut, Brobroku dan banyak yang umur pertamaan kami sudah lama dan terus bersama. Love you all, mana yang paling kece? Susah pilihnya kan katanya persahabat Ya, kita lihat aja di kolom komentar. Banyak tanggapan yang diberikan dari para sahabat Leslar juga. Persahabat, ya kita lihat nih. Ada komentar dari akun leslar.no mengatakan Papa Bilar, Rizky Bilar, boleh nih Katanya persahabat, ya selalu Fans sejati Tentu mendukung idola kesayangan kita Dan nah, Selanjutnya juga ada komentar lain diberikan Dari akun, Lesti Bilar Galeri under Yang masih single aja lah Katanya persahabat, ya dukit banget ya <laughs> Kita masih menunggu Kejutan kabar baik dan kabar bahagia Selanjutnya, mudah-mudahan kita mendapatkan Cidukan vitamin baru dari idola Kesayangan kita Lesti dong, Rizky Bilar Jangan kemana-mana, Pak Sahabat. Ya. setelah stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Gue ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.